Dah Nabi wayak lagi tu kita pun, hehe katanya bomi akan hancur pada hari kiamat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin assalamualaikum rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa amma ba'da. Selagi -selagi yang dikasihi selian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari jemaat minggu yang ketiga Boleh Raja tahun 1444 Hijrah Hari Jumaat minggu yang kedua Di dalam bulan 2 tahun 2023 Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita masuk di dalam bab yang ketiga Di dalam uh, kitabun iman Kitab Ma'adim As-Sunnah Al-Nabawiyah Sifatul Syamsi Wal Qamar Iaitunya sifat keadaan matahari dan bulan Pada hari kiamat Hadith yang ke-160 di dalam kitab Maalim As-Sunnah an nabawiyyah 'An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Asy-syamsu wal qamaru mukawran yawmal qiyamah. Hadith dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3200. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Jadi mudah kita faham. Maksudnya matahari dan bulan haco pecah habis. Wa jumi'a asy qamar yang Allah firman di dalam surah al-Qiyamah. Wa jumi'a asy qamar. Dihipungnyo matahari dan bulan pada hari itu pecah habis. Lepas tu matahari lain pula tu hebat. Gitu lah. Ba yang keempat. Al-Ardu yawma al-qiyamah. Ada ebomi pada hari kiamat. Hadis yang ke-161, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an, -an nabi sallallahu alaihi wasallam qalan: Yaqbidu Allahu al-ardha yawma al-qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi-yaminih thumma yaqul: Ana al-malik. Aina muluk al-ard? Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. 4812 7382 dan muslim 2787. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW alaihi bersabda Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Genggam ni maknanya apa? Ni genggai kita pegang perenyek kan. Oh, ha tu dia panggil genggai. Hacau habis Nak peracau dengan tangi Tapi kita hani, Malah duduk kecek di panjir pula. Jangan duduk di gambar katanya Allah tak ada perenik dengan tangi dia Serah pada Allah Dah Nabi raya lagu tu Kita pun Pahal katanya Bomi akan hacu Pada hari kiamat nak, Dan akan gulung langit Dan tangi Dengan tangi kane Lepas kita nak pergi terjemah lagi mana Tuhir rakyat katanya Dan akan gulung langit Dengan tangan kananya Biyami ni Suruh kepada Allah Nah, Rakyat nah, katanya langit bumi hancur habis Punuh radai habis Tak ada cindi Yang ada pada hari itu. Lalu dia berfirman Aku adalah raja Di mana kau raja-raja bumi Raja-raja bumi ni mati habis Binasa habis Itulah Allah Kecek Bunyi suara Alal malik Aina mulukul ardu Akulah raja Dimana kau raja-raja Ada-ada -raja. atas dunia Tak ada suara habuk Raja pada hari itu Masya Allah nah. Ini hari kiamat ni. Hadis-hadis ni. Hadis 100 Nabi 2 An'a isyata radiyallahu anha Qalat Rasulullah alaihi wasallam Surah Ibrahim ayat 48 Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2791 Maksudnya dari Aisyah saya tak terjemah situ dari Aisyah radhiyallahu anha berkata aku menanya Rasulullah s.a.w. tentang firman Allah azza wajalla Aisyah baca depan Nabi ayat ni Yauma tubaddalul ardu ghayral ardu wassamawat patu ada lepas pada tu wabarazulillahi alwahidil qahhar Maksudnya masa hari bumi ini diganti dengan yang lain Maknanya bumi hancur semua Lepas itu diganti dengan tempat lain. Manusia akan berpung di pada masyarakat. Di mano pada masyarakat? Itulah digantinya alam lain pula. Dah alam dunia, bitai, matahari, bulan, langit, utuh habis. Maka akan buat tempat lain suku pula. Untuk manusia berpung di situ. Demikian juga langit. Langit-langit dan bumi semua. Hacau. Maka di mana ke manusia pada hari itu Wahai Rasulullah Nabi jawab sah so, Sabda baginda Mereka berada di atas titi sirot Nak ayah katanya beripung Di pada masyarakat Lepas tu kena niti belakang Jale belakang Di atas retok Nak gi ke syurga Dan nak gi ke niat Benar Nak gambar belakang Dari otak kita ni. Walaupun kita cintanakan seluruh mana pun, dia tak suka dengan kita gambar. Royak-royak boleh. Tapi benar hakikatnya yang sebenar, nanti tengok dengan mata kita sendiri lah. Supar juga. Hak Nabi dia royak katanya, manusia beripung di satu tempat, telanyeh belakang. Kita gambar sekadar atas dunia ni. Kalau kita cintanakan pun, semua manusia telanyeh belakang, bawa diri masing-masing, sudah tu tapi hakikat kita kena pergi rasa sendiri masa kita duduk di padang mahsyar susah segala mano wallahu alam bawa diri segala mano bawa sendiri apa nabi ada royak lagi tiap-tiap orang akan mengagum di dalam ai peluh setengah orang staf buku landing setengah orang sapar lutut setengah orang sapar pinggang setengah orang sapar dada setengah orang okay? Nabi tunjuk ni siapa sini tunjuk ha. bermakna orang okay, kena duduk berenik di dalam air peluh pas cuba kita gambar semua manusia pakak duduk di satu tempat belakang air peluh dengan busuk. bosuk la ilaha illallah satu kalau gambar atas dunia pun gambar air laut air sungai gitu Katanya kita tak berani air banyak. tapi air tak ada, ada busuk. Tapi air penuh cuba kita gam busuknya peluh manusia. Gitulah. Allah nak. Bab yang kelima pula, Fil Hasyr. Hal kebangkitan ke padang mahsyar. Hadis yang ke-163. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalan. يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشرهم بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1522 dan Muslim 2861 Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi SAW bersabda Manusia akan dihipung sebelum hari kiamat dan dengan tiga cara Mereka dalam keadaan esni dan takut Dua orang menaiki utah Tiga orang menaiki utah Empat orang menaiki utah Lalu sepuluh orang menaiki uta manakala orang-orang lain itu akan dikumpul oleh api setiap masa mereka berada sama ada pada ketika mereka tidur di waktu siang waktu malam waktu pagi dan waktu petang. Awak katanya bombing ni berasak sikit lagi. Bombing ni semua dunia akan tubik asal apa tu bakar dunia orang pakak pakai lari belakang mung naik utah mung ada kereta, ada motor, ada apa pakai lari kereta motor ni dia kena pakai minyak habis minyak tahu kereta ha? naik utah lah pula dah tahu nak pergi mana naik, boleh jadi naik lembu, naik kubah pakak nak lari belakang duduk mana manusia api asak tu akan ikut dia lari tak lepas lari tak lepas. Walaupun pagi, siang, malam, api duk ada situlah, duk elok manusia, elok-elok, elok. Supaya kita gambar ada ni, duk bakar di, apa ni, di Brazil. Nah, hutan besar, hutan malam besar sekali atas muka dunia ni duduk di Brazil. Duk bakar. Tu salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat apabila hutan terbakar sama ada manusia cucuh ataupun ia terbakar siat-si di antara pokok kayu dengan pokok kayu tu dia timbuhnya api sebab udara panah dan sebagainya. Tapi tu nang no, ayat katanya lebih daripada kita gambar asap-asap yang terbakar di, di satu tempat dia akan likung dunia. Sebab dunia ni dok musim-musim-musim-musim sebab itulah udara dok punuh. Dok jadi akar penhit dan sebagainya. Ni nah, PM 2.5. Oleh ayat dalam berita negeri itu, negeri ini. semua tu adalah perbuatan yang manusia duk, duk buat belaka sama ada enjin kereta dia waktu be asap banyak go tu go ni tapi di belum pada nak berlaku hari kiamat bombing ni akan berasap seperti mana Allah Taala firman wal bahril masjur air laut sikit lagi akan terbakar Cuba kita gambar. Pen-pain may kalau dah kita fikir dengan otak. Air nak bakar. Padahal air ni, dia boleh dap. Dap fai. Tapi sikit lagi, semua walaupun di dalam laut pun, akan tubek asap terbakar. Pahata-hata bombing, metong putih. lah Allah raya. Kita pun kena tamcai, tamtenan. Katanya, walaupun benda ni, yang meti, tapi sikit lagi akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Dunia tak ada roh, molek. Dunia tak ada molek. Roh. Tengok kepada alamat, tanda-tanda hari kiamat, dunia kos hari, kos pinat, kos haco, manusia. Banyak buat maksiat. Karuk atas muka dunia. Ugama-ugama pun tak ada nak pergi mana. Roh. Nak tahu pelaku. Roh. Sebab kita duduk di akhir-akhir zaman kita jangan lupa bila kita kecik gapo, reung gapa gapo sekarang pun kita kena wayak katanya. Hubungnya dengan hari kiamat tak jauh, tak lama dah. Berlaku goppa bombing, berlaku Rusuh rusuhan berlaku, um, apa ni bukit runtuh. Bukit berapi go tu going go tu yang berlaku di atas muka dunia sekarang ni Menunjuk katanya dia sudah pun tua dah. Pastu nak pergi kepada hari kiamat. Bunga-bunga hari kiamat sudah membelaku belakau dah. Cuma duk tunggu alamat tanda-tanda hari kiamat hot sah. Tulah duk tunggu. Bila nak berlaku? Matahari naik sebelah lebat jatuh. Nak. Turunnya Nabi Isa alaihi salam berlaku apa? Apa ni? Zahirnya uh, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Nak? dunia nak duk tunggu benda-benda ni. Walaupun ada orang soleh, orang jujur, orang baik lagi di atas mereka dunia, orang mengaji, orang sahibah, orang dakwah, orang wayak, Tapi, kepen suan neng. Tapi manusia di atas dunia ni banyaknya yang kafe, yang buat maksiat, semua tu semua ni syirik dan sebagainya. Dan termasuknya orang-orang Islam kita yang buat maksiat, berakal kepada Allah siapa. Itulah. No. Tak ada kena di banyak dunia ni. Fikir ambil dunia sebetulnya, mari di atas kita, kita tengok gambar lalu Katanya, oh tengok ni pentiโลก ataupun dunia hok buat bolak kita tengok pak gala gambar lalu oh tengok ni duk, duk zina, duk mabuk duk kaya fakir bedai balah hok tu ge boming hok tu duk duk, duk bina duk nanti apa ni nak fatna hok tu duk duk kan kah go tu goning cuba kita gambar katanya seluruh dunia depan de de kita ge apa manusia duk buat hari hari ada yang baik ada ada jahat ada muslim ada kafir gitulah dunia Nah, Pandang-pandanglah kita guna dunia untuk bawa wujud kita selamat dunia dan akhirat. Akhiratlah tepat lebih Bakok Bakok artinya kekal abadi. Itulah yang Allah janji kepada kita semua insya-Allah. Hadis yang ke-164 sebagai akhir untuk kita pada hari ini iaitu nya An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تحشرون قالت عائشة فقلت يا رسول dari aisyah radhiyallahu anha berkata Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya kamu akan dihipung di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam. Berkaki ayam ni arti tak ada kasut, tak ada selipah kaki kita betul-betul. Sebab tu kena tengok otok dah, kaki kita tengok hmm, Kaki ni lah nak berjalan di padang mahsyar sikit lagi. Bukan nak berjalan di sana meluang dah ni. Jalan di padang mahsyar Bumi yang Allah Ta'ala sedia Untuk terima amalah Tiap-tiap orang Balas Masya Allah Berkaki ayat Bertelanye Dalam bahasa Arab Dia panggil unroh Unroh Artinya Orang-orang telanye Kalau dia Orang jatis Orang-orang Telanye Dia panggil ari ari Artinya Orang jate Telanye orang Tino telanye Ahriah Jangan tak nama orang Tino nama arya deh maknanya huni yang plei cai. Ah walaupun Ari sana itu dalam bahasa Siah itu maknanya op-om Ari maknanya orang yang apa hatimu murah dan sebagainya tapi kalau dia bahasa Arab Ariyah al-Rayah yaitu Iaitunya, puชาย yang kai. Ikutlah. Nak kisah Kau bahasa sier Kau bahasa Arab tapi murah Dan de, bahasa bahasa hak nabi sebut ni iaitu nya orang-orang semua telanih belako. Pastu so lagi dan tidak berkhitan. Tak ada masuk jawi yang Melayu kita panggil. Sebab tu, nak hak tok mudeng, hak bomo kerat kemaluan orang jatel tu klik mari semula. Kita pun tak tahu katanya tok mudeng selik dalam batu pisau dulu duk mana Tapi klik mari semula, apa tengok pak, hei. Klik mari semula, pak kawel dulu masa dok mengaji tekah pa sa pa si pa ha pa ho kerak bomo kerak tok klik mari semula anggota anggota kita kita tubik daripada perut mak lagu mana klik mari semula tu nak no, ayat katanya tak hilang benda tu neh tak hilang sempurna mold semula kepada manusia aisyah berkata dia ya tanya dak saya bertanya wahai rasulullah orang lelaki dan orang perempuan saling melihat satu sama lain Pakai dia tengok belakang, jatuh dengan Tino. Wey, dulu atas dunia, tak boleh tengok tubuh. Tapi di daripada masa, boleh tengok belakang tubuh. Siapa-siapa, telahnya habis. Ah, tak gerai kau. <laughs> Nak gerai, ke mana lagi? Cuba kita gambar. Hak Nabi, kaya. Nabi jawab kepada Aisyah. Perkara yang berlaku pada hari itu, lebih penting bagi mereka dari ingin melihat hal demikian. Maknanya, Tak ada nak tengok orang punggung mung tubuh mung mumpung. Kalau tengok pun tengok fan-fan gitu. Sebab gapo? Urusan pada hari itu orang tak ada nak mikir katanya nak mengitar nak tengok. Nak bawa diri masing-masing. Benar dak berlaku atas dunia kadang-kadang dak? Orang bau beli benar berlaku teruk-teruk. Gom bisa katanya bangkor, gapo bombing. Kadang-kadang orang tubik dengan teranjel, tak khabar diri sendiri katanya dak pelanje. Itu atas dunia baru. Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Semua bawa diri masing-masing. Sebab itulah tiap-tiap orang akan kecek kepada diri dia. Nafsi, nafsi. Diri aku, diriku. Bawa diri masing-masing. Itulah. Kita mari fikir. Ha-ha persen ni. Gambarlah diri kita sendiri. Katanya kita kena bawa diri kita. Walaupun manusia ada. hak Kita kasih, kita cinta. Tapi, hak pentingnya diri masing-masing nah insyaallah kita sambung semula adab-adab ini pada minggu hadapan wallahu a'lam ala, wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh